Dari interupsi, mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan. Tersungkur, hamba ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk. seharian begitu terdengar suara ada kembali tersungkur hamba